Balik lagi di channel nomor 1 Indonesia Inti Tutor Yang ngebahas inti-intinya aja Tanpa omong kosong dan tanpa clickbait Oke okay. Jangan di skip video ini Agar tidak terjadi salah paham antara aku dan kamu Oke okay, jadi video ini Akan memberi cara Gimana video kita itu mendapatkan target luar negeri Ya asik nggak asik banget Dapat target luar negeri itu asik banget karena yang dibayar iklannya itu berdasarkan dolar dan bukan rupiah jadi kalau di Indonesia hampir rata ya satu rupiah yang didapat itu mesti nongol seribu iklan jadi kalau misalnya video kita baru 3400 dan belum tentu iklannya nongol seribu ini yang paling sakit dan paling hancur udah berjuang dibayar murah jadi gimana caranya mau dapat uang yang banyak ya pakai dolar kita harus buat video yang Publikasinya itu Bukan di dinonton orang Indonesia lagi Tapi udah mancanegara Gimana caranya Caranya ya cukup Simple nah di sini aku kasih tahu Caranya sebelum itu Klik tombol subscribenya agar mudah Mengingatnya dan aku juga mau ngingat nih Di video aku Selalu mempromosikan channel channel Siapa aja Mau itu udah besar atau masih baru, mau orang Indonesia ataupun orang luar negeri, yang komen 10 pertama itu aku kaun promosiin. pria aku promosiin tanpa ada bayaran. Boleh cek video aku dan channel aku yang udah aku promosiin. Semua itu aku free tanpa aku mengenal mereka, tanpa aku jumpa mereka. Jadi buat kalian yang mau dipromosiin, jadilah 10 yang pertama di video-video baru aku. Maka aktifin loncengnya. Nah, langsung aja Gue udah punya video ini ya. Momen lucu. Di sini kita tambahi juga Google Translate. Kenapa butuh Google Translate? Ya karena gue nggak pandai bahasa Inggris dengan benar. Gue taunya sedikit-sedikit aja. Nah ini yang harus kita putar. Kita Indonesiakan yang pertama sebelahnya Inggris. Apa yang harus kita lakukan? Nah yang pertama ini kita harus buat yang namanya subtitle. Kalau yang masih hitam gini ya Abu-abu ya Ini harus sedikit dimodifikasi Masuk ke bawah sini Sini aku nampak gak? Aku kecilin dulu orangnya Nah aku gini aja deh, cocok Nah lalu masuk ke subtitle Setelah itu pilih ini Stel bahasa Stel bahasa Bahasa kita ini kan bahasa Indonesia Ya pilih bahasa Indonesia Konfirmasi Oke okay, kalau udah seperti ini Yang harus kita buat itu Edit Tutup Publikasi Hola Dia sedang membaca ya Di Sinyal aku lemah banget nih Lalu publikasikan aja Dan kita edit lagi publikasi lagi Nah ini kenapa bahasanya cuman sedikit karena ini cuman 14 detik ini merupakan video short lalu target kita mau kemana lagi Nah target kita kalau mau seluruh dunia itu semua bahasa dimasukkan ya ini semua bahasa dimasukkan kita pilih satu aja deh gue mau pilih yang paling tinggi mata uang hmm, apa ya pilih ya paling paling tinggi ya Kita bilang aja lah Tadi Spanyol udah lumayan besar juga tuh, kan? Agar niskan Aduh ini parah nih Uangnya hancur gara-gara perang-perang kemarin Ya kita buat Jerman aja deh Jermannya jangan Australia Kita buat Jerman-Jerman deh Nah di Jerman-Jerman ini Ada yang bisa kita modifikasi Tab kita buka ini Apa yang dibuka ini Ini merupakan judul ini bisa kita copy paste, Copy. Masukkan ke translate. Ting. Jadi. Ini merupakan judul dari bahasa. Eh. Tadi bahasa Jerman yang mungkin kita masukkan. Nah. Ini dari bahasa Jerman. Jadi nanti orang Jerman. Kalau di video kita. Itu bakal nongol di video ini. Jadi judulnya tuh kayak gini ya. Bukan kayak bahasa Indonesia yang pertama. Yang mau main lucu dikejar sapi. Nah, nanti dia bakal dibaca itu Let's momente, gede, budel Puh! Nah, kurang lebih kayak gitu Iya Kurang lebih seperti itu dia baca Lalu ini kita copy paste aja Kalau kalian punya keterangan diskusi Sama kayak tadi Kita copy Kita masukkan ke translate Kita balikkan lagi Lalu kita publikasi Nah, ini kan cuman beberapa Ini jadi contoh Jadi kalau misalnya kalian memang targetnya luar negeri Dapat uang yang lebih berkali kali lipat tambahkan semua bahasa ini. Jadi tambahkan semua bahasa ini targetnya pas di tembus luar negeri dan dibayar dolar tapi udah dirupiahkan jadi penarikannya itu jauh lebih besar. Setelah itu kita masuk juga ke sini. Nah buat kalian yang mau ngembangkan sayap lagi. Ini bisa kita masukkan nih, video, playlist, komenis, yang targetnya memang di luar negeri tadi, kayak ini playlist. Nah, gue kan punya satu playlist, masukkan aja kemari. Video kita nongol di setiap video, nanti bakal nongol seperti ini. Kita bisa klik kanan ya, kita lihat. Nah, jadi kalau misalnya udah, -udah keluar pemberitahuannya, kita klik, bakal keluar video kita yang selanjutnya. Dan ini bisa juga di waktunya sih mau kapan dia keluarnya. Lalu kita oke kan aja, kita simpan. Setelah itu apa lagi? Di sini dia udah keluar ya. Udah keluar. Dan kartu layar akhir, ini bisa. Tapi karena ini merupakan video short, jadi singkat aja. Lalu bisa juga kita tambahkan lagi itu tag. Nah, tag di Youtube. Itu berbeda dengan media sosial lainnya Kalau media sosial lainnya Itu pakai dia pagar Lalu dia bla blablabla bla bla, Dia pasti ini jadi hashtag bla, bla, bla, bla jadi hashtag Nah kalau di youtube kalau kayak gini Ini tagnya ini belum keluar Jadi ini kita hapus Setelah kita hapus kita buat aja deh kata-katanya Viral Atau Viral ini kan Indonesia nih ya dan dunia pun juga pakai kata viral sih Diklik koma Nah, nampak ya perubahannya Dia jadi bulat gini ya Nia. Respect Respect ini kan bahasa Inggris Nggak tahu tulisannya kurang lebih kayak gini Nah, ini Ini dia dari dia keluar Jadi tek-teknya itu kalau emang Ngomong luar, luar negeri, buat tek-tek juga Yang luar negeri Apa yang kita tahu luar negeri kalau nggak pandai Bahasa Inggris, ya pakai ini Google Translate juga, ya ini salah satunya. Jadi segitu aja ya video untuk target luar negeri dan kali ini aku juga mau mengingatkan buat kalian yang mau dipromosin secara gratis, datang aja video aku, jadilah yang pertama dan aktifi loncengnya. Iya, gratis, nggak percaya? Aku buka video aku ya. Nah ini udah komunitas yang aku satu hari lalu upload. Ini video videonya yang orang-orang aku promosiin, terserah mereka gimana cari Pokoknya kalau ini aku hitung udah berapa banyak dan mungkin udah kebanyakan banget ya aku mau promosiin orang. Tapi itu oke, nggak masalah. Kita saling support aja, saling bantu agar sama-sama untung di dunia YouTube dan mendapatkan uang di dunia YouTube. Oke, segitu aja dari aku. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya.